serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslor tentunya. Menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar Leslie dan Bilat. Ada info bahagia dari ANTV bersama dia Jangan sampai lupa nih untuk menyaksikan cinta pada Leslar Tetaplah setia bersamaku yang akan hadir hari Minggu besok tanggal 16 Oktober 2021 jam 16.00 waktu Indonesia Barat Ini luar biasa, special cute banget ya Dede Elasti dan kakak Bilar di pantai Anyer Masya Allah, bergandengan di tepi pantai dengan suasana yang sangat luar biasa romantis, persahabat ya. Dan kita lihat di sini ada info soal episode kali ini, persahabat ya. Dari Antv langsung, Disitu situ menyampaikan Bilar anterin Lesti yang akan off air. Bilar nanyain Lesti apa dia masih yakin mau tetap nyanyi. Lesti jawab berkali-kali kalau dia nggak apa-apa. Lesti yakinin Bilar kalau justru Lesti lagi pengen banget manggung ini dan akhirnya Lesti pingsan. Waduh, gimana ya kondisi D&D simak kisah selengkapnya. Makanya jangan sampai ketinggalan keseruan mereka dalam cinta abadi Leslar. Tetaplah setia bersamaku setiap hari Minggu jam 16.00 Waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Itulah bocoran episode kali ini persahabat ya yang mana. Ini kakak Bilar anterin Lesti yang akan off air ke Banten persahabat ya masya Allah makin penasaran makin deg-degan nih tentu episode kali ini mudah-mudahan tentu ada kabar baik dan kabar bahagia juga yang kita dapatkan mudah-mudahan tentunya kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan yakni dari akun Instagram Anastasia natasha bilang mengatakan langit bisa ke putar jadi Minggu 16.00 per jam 16.00 sekarang katanya tuh wow <gifat> makin gak sabar nih Leslar Lovers ingin segera menyaksikan C.A.L tetaplah setia bersamaku di Pasal ya Masya Allah mudah-mudahan selalu diminati untuk karya-karya terbaik Leslar Entertainment Berikutnya para sahabat, ini ada momen sweet-sweet banget ya Masya Allah di dalam pesawat jet pribadi milik Jurega 99 Lesni dan Bilar tak kalah romantis para sahabat, ya Tentunya kakak Bilar langsung cium dari Lesni ke Masya Allah sehat-sehat mudah-mudahan dedek dan kakak Bilar Gimana gak banyak iri katanya para sahabat, ya sama dedek Bilar, ia ya bikin deng-deng gantuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk para Jomlo, harap mengungsi nih persahabat ya Ini so, so sweet banget, romantis banget Yang disuguhkan, yang diberikan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat sini semua ada sebuah momen Yang mana tentu membuat kita semakin bangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ini langsung melihat ke pabrik pembuatan kosmetik Persahabat ya milik Juragan 99 Yakni MS Glow Masya Allah pangga persahabat ya Luar biasa suatu kebanggaan juga Mudah-mudahan rezekinya nular Bismillah persahabat ya Yuk tetap optimis dan tetap yakin untuk idola kita Selalu diberikan kemudahan Selanjutnya juga para sahabat, Ya ternyata deklarasi Lestik Kejora dan kakak Bilar ini Langsung tanda tangan nih Tentunya produk MS Glow ya Tuh kata juragan 99 Siapa yang beruntung dapat tanda tangan Rizky Bilar Lesti Kejora MS Glow Beauty katanya tuh wow. Lasti terkemasannya dibingkain katanya tuh Masya Allah banget ya siapa yang beruntung Mendapatkan tanda tangan langsung dari Lesti Kejera dan Rizki pilar Kita lihat nih tanda tangan dari idola kita tuh Ada tanda tangan dedek Lesti dan ada tanda tangan kakak Rizki Bilar Tuh pengen banget di ya Yuk mudah-mudahan kita semua beruntung mendapatkan produk MS Grove yang ada tanda tangan langsung dari idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya Kita lihat juga bersahabat ya Masya Allah Tentunya kakak Bilar berterima kasih kepada juragan 99 Atau mas Gilang Ini telah tentunya mempersilahkan Lesti dan Bilar langsung melihat ke pabriknya sahabat, ya, Pabrik pembuatan kosmetik Masya Allah Dan kakak Bilar tentunya menyampaikan Sambil lulus perut Bunda utunnya, Mudah-mudahan tentunya BBL juga nanti Suatu saat bisa memiliki pabrik sendiri Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan makin sukses Kita tetap doakan yang terbaik untuk idola kita Dan untuk selanjutnya ada info persahabat ya Jangan sampai lupa nih Untuk selalu menyaksikan di channel youtube nya Kakak Bilar Ada video terbaru diunggah ya oleh kakak Bilar nih tuh sekalian main billiard langsung sama masternya katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung banyak orang yang mensupport untuk didalasi dan kakak billar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasinya di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar